Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu di Siap dan Siap edisi Ramadan Dan di hari ini saya mau belajar Sama Abi Qures tentang makna surah Al-Qadar Surat Al-Qadar, surat yang berbicara tentang Al-Quran Berbicara tentang turunnya Al-Quran, berbicara Tentang malam mulia Yang terdapat di dalam Al-Quran Urayan ini bertujuan Agar Umat manusia menyambut Kehadiran Al-Quran Memenuhi tuntunan-tuntunannya dan mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa agar supaya dapat menyambut malam kader. Malam ada di bulan Ramadan, yang ada di bulan Ramadan itu hmm. itu, itu, itu, itu tujuannya, itu temanya hmm. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi laile." Sesungguhnya kami menurunkannya di malam. Kadar. Ada dua hal yang Abi ingin terangkan Yang pertama Al-Quran ada menggunakan dua istilah Atau banyak istilah Tapi Abi ingin kaitkan Dalam konteks turunnya Al-Quran Terkadang dia berkata nazala, Terkadang dia berkata anzala. Itu beda Sesuatu yang turun Sedikit demi sedikit Itu dinamai nazala sesuatu yang turun sekaligus itu dinamai anzalah. Hmm. Karena Allah menggunakan dua kata ini untuk menunjuk turunnya Al-Qur'an maka ulama merumuskan bahwa Al-Qur'an turun dua kali. Sekali turun sekaligus dan dikali lain turun sedikit demi sedikit. Nah, turun sekaligus dari al mahfuz ke langit dunia sekaligus. 6.236 ayat. Setelah itu turun sedikit demi sedikit sepanjang 22 tahun lebih. Terkadang turun satu ayat, terkadang 10 ayat, terkadang itu. Jadi Al-Quran turun dua kali. Hmm. Nah, Dalam konteks Lailatul Qadar malam di Ramadan ya, itu namanya? Anzalah. Anzala. Bukan dikatakan nazalah. Yeah. Jadi itu berarti turun sekaligus. Ya tau? qadar. Nah, yang kedua yang kita apa sebenarnya yang dimaksud dengan turun firman-firman Allah itu bukan di atas sehingga turun yang dimaksud turun menampakkan tadinya kitab kita mari kitab-kitab analogikan dengan diri kita satu orang tidak tahu siapa nama saya saya sebut nama saya ini itu saya nampakkan sehingga dia tahu dia tahu Orang, apa kerjanya? Saya tidak tahu. Saya nampak, kan? Beritahu dia itu artinya turun, menampakkan Al-Quran. Hmm. Ya, sebenarnya, dia sudah ada sejak dahulu, tapi dia baru dinampakkan pada 27 puluh Ramadan atau tujuh belas Ramadan. Hmm. Nah, sebelum itu, apa arti Al-Qadar? Hmm. Ada tiga. Kalau di sini terjemahnya malam kemuliaan. Malam kemuliaan, itu ini kan terjemahan singkatnya, kita hmm. mau agak sedikit luas lah. Oke, ini bukunya Abi loh teman-teman. Al-Quran dan maknanya disusun oleh M. Quresh Abiku. Jadi kalau yang mau mencari juga bisa, jadi bahan belajar. Okay. Oke, Abiku kenapa? Kadar itu Abi. punya makna tiga. Yang pertama, mulia. Ini adalah yang populer. Yang kedua, sempit. Yang ketiga, ketetapan. Lailatul Qadar itu bisa mengandung ketiga makna ini. Mulia karena memang dia mulia. Ya. atau Alquran Al-Qur'an turun. Oke. Yang kedua sempit. Kenapa sempit? Waktu Lailatul Qadar itu banyak sekali malaikat turun ke bumi. Jadi sempit. Menjadi sempit karena banyaknya malaikat. Subhanallah. Atau yang ketiga ketetapan. Di malam Lailatul Qadar ini Allah menetapkan sesuatu boleh jadi untuk masyarakat luas dengan turunnya Al Qur'an untuk umat manusia, hmm. boleh jadi untuk orang per orang. Hmm. Siapa yang bertemu dengan Lailatul Qadar, hidupnya akan berubah hmm. menjadi itu. Jadi itu malam ketetapan. tapi hmm. hmm. ayat kedua kenapa dalam bentuk pertanyaan ya? Wa Lailatul Qadar. Ah, ada pertanyaan yang tidak dimaksud untuk suatu jawaban. Hmm. Mau durhaka pada orang tua, mau. Hmm. It, itu kan? Pertanyaan. Kiasan, ya? I, i, i, i, ini Allah juga menggunakan kalimat kiasan. Menggunakan kalimat kiasan itu tujuannya apa? Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan istilah Ma'adraqah itu adalah sesuatu yang bisa, tidak dapat terjangkau oleh nalar manusia. Hmm. Tidak bisa. Terlalu hebat. Karena ini kan seperti misalnya Ma'adraqah, Ma'laylatul Qadar. Apa yang menjadikanmu tahu Apakah kamu tidak, apa itu qadar? La tidak, ter, tidak mungkin terjangkau. Karena itu. Bintang, wama adraka kamu tidak tahu bintang itu apa? Wama adraka apa yang menjadikan kamu tahu? Kamu tidak tahu tentang hari kiamat itu. Jadi selalu menggunakan diksinya itu wama. Ya, atau... Jadi kalau ada kata wama adraka, maka itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh nalar manusia. Hmm. Termasuk Laylatul Qadar. kita Aa, juga tidak mungkin menjangkau apa itu menjangkau. malam kemuliaan. Kecuali kalau diberitahu oleh Rasul. Mm, mm. Ya toh? Nah, baru dia, kuberitahu engkau sedikit darinya, Lailatul Qadr khairun mil al-fushar. Laylatul Qadar lebih baik dari seribu, seribu bulan. Aa, satu hal yang kita ingin garis bawahi lagi. Seribu itu apa artinya? Banyak? Banyak. Bukan dalam arti 82 tahun. Mm. Kalau saya berkata dia bawa alasan seribu satu alasan bukan berarti angka yang di atas eh, eh, seribu, seribu dan di bawah seribu dua menggambarkan jumlah yang banyak. banyak sekali yang tidak terjangkau banyaknya bukan berarti seribu bulan di sini ya uh, uh, seribu bulan itu hanya untuk menunjukkan betapa banyaknya betapa banyaknya bulan oh, okay. karena bulan itu digambarkan Allah bulan itu sesuatu yang indah ya sesuatu eh, bulan sesuatu yang... yang indah bisa begitu dan bulan itu juga masa tertentu dari perjalanan Manusia. Manusia itu dalam hidupnya seperti bulan. Bagaimana? Kita tidak lihat itu bulan. Terus dia muncul. Sedikit. Sedikit kecil. Sampai kemudian. Bulan turun, bernama, turun. Bernama. Terus turun, turun. Menghilang. Hidup kita seperti itu. Kita tadinya tidak ada. Kecil bayi. Dewasa ini. ini. Sudah dewasa, turun. Hilang. Kita manusia seperti bulan. Hmm. Jadi kalau Laylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan? Artinya hidupmu di dunia ini dan di akhirat akan jauh lebih baik daripada kamu tidak menemukan. Mm -hmm. Hanya ada syaratnya. Mm -hmm. Apa itu lanjutannya? Hmm. Turun pada malaikat dan ruh. Ah, turun dan malaikat. Mau tahu, tandanya orang, malaikat mau tahu iya. tandanya orang yang dapat Laylatul Qadar? Malaikat turun kepadanya, apa maknanya malaikat? Malaikat itu selalu menganjurkan untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang berkata, oh saya ketemu Laylatul Qadar, tapi masih jalannya gini-gini ya bohong. Gitu. Dia selalu tertarik untuk kebaikan, hmm. karena malaikat itu mendorong pada kebaikan. Apalagi, salamun hyahata. hatinya damai, tidak dendam, tidak dengki. Selalu semuanya dilihatnya dalam penuh kedamaian, paling tidak kedamaian pasif. Damai itu ada damai aktif, ada damai pasif. Kalau saya memuji, itu damai aktif, tapi kalau saya tidak mencela itu damai pasif. Saya tidak mengambil hak orang, itu sudah damai, tapi damai pasif. Berilah dia. Salam, Salam ya, hatta matla Hatta berdoa. fajar sampai terbitnya fajar. Fajar apa? Fajar kehidupan kelak di akhirat. Kita fajar hidup kita waktu kita lahir. Ya, maghrib asarnya. habis sekarang sudah asar, sudah hampir maghrib nih. Hmm. Ya, maghrib. Insya insyaallah. Oke okay. okay. okay deh, turun nanti bakal hidup lagi waktu kita hidup di akhirat itu pertama hidup fajar hidup kita. Hmm. Jadi salamun hihat tamat lagi. Salam kedamaian yang agung dan besar malam itu sampai terbitnya fajar Aa, lagi sampai kita kehidupan sampai, yang berikutnya. Aa, di kalau akhirat. sudah sampai di sana kita dalam keadaan damai maka kita akan masuk di negeri yang penuh kedamaian itu eh, dari salam. Negeri yang penuh kedamaian itu di akhirat itulah yang penuh kedamaian. Hmm. Tidak ada, tidak ada dosa, tidak ada dendam, semuanya damai, damai, damai. Itu. Hmm. Dan uh, Lailatul Qadar ini, insya Allah uh, memang kalau kita berupaya bersungguh-sungguh kita dapatkan di bulan Ramadan ya. Ya, karena dia itu hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Sedangkan syahrul Ramadan allah di unzilafil Al-Quran hmm. berkata Tanggalnya nggak tahulah lah kapan Kalau kita tahu mau <laughs> janjian <Bi. laughs> Tapi jadi setiap hari Kita harus selalu usaha Setiap hati. hari, itu sebabnya dirahasiakan Supaya setiap saat kita siap Untuk itu, bukankah tujuan Surah ini untuk mendorong Kita beramal saleh Mudah-mudahan, insyaallah Mudah-mudahan tahun ini kita mulai kadar. Amin. Amin. Amin. Ya Amin. Terima kasih Abiku. Terima kasih teman-teman Assalamualaikum